Hai, namaku Nadia Valeri, biasanya dipanggil Nana. Di tahun 2019 lalu, seorang Nana baru berusia 23 tahun. Aku masih muda, masih aktif dan ceria. Aku merasa sehat seperti biasanya. Tapi suatu hari, keadaan berbalik begitu cepat. Aku jatuh sakit. Dan positif difonis kanker kelenjar kita bening Saat itu Rasanya seperti langit runtuh bagiku Aku gak akan bohong Pada waktu itu Aku sempat merasakan sedih Down Kecewa Dan bertanya-tanya kepada Tuhan Kenapa Nana Tuhan? Aku mencoba tegar dan menjalani segala prosedurnya satu persatu. Dari operasi sampai dengan kemoterapi, yang ternyata sangat gak mudah. rasanya nggak nyaman dan sakitnya, bahkan gak bisa aku jelaskan pakai kata-kata. Ada suatu masa dimana aku tadinya sudah mau menyerah saja. Kanker itu kan rasanya sudah sama seperti vonis mati, Kupikir pikir, buat apa aku berjuang lagi? Tapi, Tuhan pakai keluarga dan kerabat-kerabat dekatku sebagai pengingat. Di saat aku sudah mau berhenti berjuang, malah orang-orang ini yang melakukan segala sesuatunya bagiku, berusaha membuat aku tetap semangat, tetap hidup, dan tetap percaya pada rencana Tuhan. Dari mereka, Nana belajar untuk meneladani Yesus. Seorang Yesus yang harus mengalami berbagai derita sampai disalibkan. Tetapi, ia tetap berjuang memenuhi panggilan hidupnya sampai akhir. Dan, aku pun memutuskan untuk mencari tahu apa itu panggilan hidup seorang nana yang sebenarnya. Nana sebelum kanker adalah nana yang setiap harinya bekerja dan beraktivitas. Tetapi setelah kanker, aku harus banyak berbaring di kasur. Apa yang bisa aku lakukan dari kamarku sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan? Ternyata jawabannya ada di dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tetap menjadi nana yang apa adanya, nana ekstrovert, extrovert, nana yang terbuka dan ceria. Aku pun memutuskan untuk menjadi terbuka dan berbagi soal kesaksian hidupku kepada seluruh dunia. Tak disangka, dari ceritaku begitu banyak doa dan dukungan yang terus berdatangan, bahkan dari orang-orang yang gak aku kenal sebelumnya. Dan banyak juga dari mereka yang bercerita bahwa mereka dikuatkan karena cerita perjalanan nanah, dan mereka menjadi semakin mengenal pribadi Yesus melalui aku. Di situ, aku merasa sangat bersyukur. Perjalanan melawan kanker menurutku bukan sekedar masalah kesehatan. Sejujurnya, aku bahkan gak pernah tahu apakah fisik seorang Nana bisa kembali normal seperti semula. Tetapi, terlebih dari apa yang tampak, aku merasa melalui perjalanan ini banyak hal di dalam diriku yang Tuhan ubahkan. Perjalanan ini mengajariku banyak hal, bagaimana seorang Nana bisa tetap berharap, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kelemahan dan ketidakpastian dalam hidupku Nana sebelum kanker memiliki mimpi dan tujuan untuk dirinya sendiri dan hari ini setelah aku terkena kanker seorang Nana masih punya mimpi dan tujuan bahkan terlebih dari tujuan untuk diriku sendiri seorang Nana sekarang punya mimpi dan tujuan bagi orang lain aku rindu Melalui kesaksian hidupku, orang-orang dapat mengenal pribadi Yesus. Penyakit kanker tidak bisa mengambil itu semua dariku. Hidup seorang Nana bisa dicobai dan dirombak sedemikian rupa. Tetapi, setiap harinya aku berdoa agar aku bisa terus hidup sesuai dengan teladan Yesus. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun